ada <murna> mirip ini atau naura Eh, orang Karena but teh, Oh, ayah. bukan nolawanginang. Lucky, tak nolawang. nang, Mbah, kok pesené ngono, padahal tenang. ngomong-ngomong Mbak? Kok kok ya ana niki, kok. Kok mabur Mbak. Awasan aja, nang. cepat oh, Sambung siapa kan memun ini. Ya iya. Saiki malam Jumat ketemu wis mau, mau penasaran aku malam. kok online shop Wah, masuk tak parani nih melu nimbrung umuk tempen ala mangkat terus Ah, Bayo, bayo wah ini, ini. Sih, la, ini, di, ini kurang mancane nah. Kurang, kurang nopo saja. Kurang kopi, karung rokok, nah, ini kurang kenyakinan. Oh, oh, iya, Nanti, eh, lain eh, kalau ngomong berikan ini acara buat Iki urusan kok ya oh, di teko teko leh leh nah, ini kok no. oh iya, kopi, kopi. Iki nah, biasanya mau telingkuh oh, ya, rokok oh ya. rokok, oh ya. oh iya kok, oh iya oh oh oh iya oh oh coba, amit ini kok oh Mm, hmm, tak ada kau kunci. di Udah, Mbah, aneh nih. Hanya memori Eh, senang-senangan, saya ke rumah. Saya kira,